pindah posisi mudah-mudahan ada babon-babon di sini Bismillahirrahmanirrahim. romeromem hmm, kapan coy? <tuh> dapar lagi cuy bisa yang kecil cuy nih ya, hasilnya cuy doa jari setengah simpan di sini cuy judul hai oke kita lanjut lagi Yo lute di babon Langsung dapat cuy uh langsung dapat cuy uh simpan langsung disambar mantap Nih, hmm, lumayan cuy pagi hari cuy Tidak ada cuy Tidak ada cuy Itu dah tak makan lagi cuy Eh hey, babon, babon oh cuy, terkejut cuy Ayo Kita makan tuh. Enak, apa, cuy Kenapa cuy mendapat bapun, uh tarikannya coy mantap coy kawan coy, Oh, babon itu coy sampai ngeri git oh saya dapat juga coy, uh, uh, mantap coy saya pun dapat coy, Oh perutnya kembung semua cuy hamil semua, aja okay. mantap bos sudah dapat banyak ini bos Oke, okay, bos mancing mancing santai yuk babon babon coy dapat sampai lompat coy kencan coy sampai pat melompat coy eh babon babon eh babon dapat cuy ah sil coy tak ada emak emaknya bapaknya tak ada anaknya terus yuk dari bapak mak curah cuy keneng coy. cerang curang cuy pakai nge-prengert cuy ayo apa cuy bukan emak bapak deh cuy tapi abang dapat abang abang mas mas abang cuy the board record ayo deh mama coy coy dapat coy dah adiknya cuy ay dapat cuy guys mau you yes. De, tarik dah pergi. Huy! Dapat lagi coy. Mantul, coy. Sish. Oke coy. Mantap. Ayo, bobon-bobon. Cari bobon. yang dapat cuy kawan cuy mantul cuy kawan dapat cuy mantap saya punya tadi makan cuy berapa cuy orang cuy dapat coy dapat lagi coy mantap ayo babon Hmm, Tari, tapi jangan malu-malu. Okey. Oh dapat coy, dapat lagi coy. Oh, lumayan lumayan coy. Mantul ini, ikannya hamil. Oh, hamil coy, simpan dulu coy, ambil itu coy mau hujan deh, oh dapatnya coy, teman tertutup, ayo apa ya manjimba, deh, apa, ya, apa mau rek mau Tarik. Aduh, dapat lagi, <laughs> coy! Ikan kuning, coy! Mantap, coy! Kan kuningnya, coy! Hamil semua, wahai ikannya!